Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi di Selamat Pagi Teruna Bagaimana nih kabar adik-adik? Kakak harap kalian baik-baik saja ya Nah pada pagi hari ini kakak mau mengajak adik-adik untuk teduh dan membaca firman Tuhan Bacaan pagi hari ini dari Amsal 2 ayat yang pertama hingga yang kelima Namun sebelum itu yuk kita berdoa, kita berdoa Allah Bapak kami dalam kerajaan Surga yang kudus Terima kasih kau telah membangunkan kami Di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat Tanpa kekurangan suatu apapun Ya Bapak sentar lagi kami akan Mendengarkan sedikit renunganmu pada pagi hari ini Ya Bapak kiranya renungan ini dapat berguna Dalam kehidupan kami hari lepas hari Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Bacaan kita dari Amsal 2 Ayat yang pertama hingga yang kelima Yang berbunyi demikian Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan mencukupkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencari seperti mencari perak dan menge mengejarkan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Judul renungan hari ini yaitu mengejar hikmat. Sobat teruna penulis Alkitab Amsal tampaklah sangat bersemangat mengajarkan tentang hikmat. Salah satu contohnya adalah penulisan pada pasal dua ini. Penulisan pada pasal dua ini menggambarkan untuk memperoleh hikmat itu. Kita bagaikan pengejar perak bahkan harta terbendam di ayat yang keempat. Karena sangat berharga, maka mengejar hikmat itu tidaklah mudah sehingga memerlukan usaha yang lebih serius, ketekunan dan kesabaran. Hikmat yang dimaksud adalah pengetahuan, pengertian tentang apa yang benar, jujur, tulus, dan adil. Raja Salomo menyampaikan bahwa hikmat berasal dari Tuhan. Hikmatnya hanya diperoleh bila Tuhan memberikannya. Tuhan memberikan hikmat kepada orang-orang yang bersikap hormat dan taat kepadanya. Di ayat yang kedua. Menurut pasal ini, pasal 2 ini, sarana yang digunakan untuk memperoleh hikmat adalah telinga. Maksudnya adalah telinga yang memperhatikan hikmat. Telinga berfungsi untuk mendengar. Berarti kita dididik untuk mendengarkan hal-hal yang benar. Memperhatikan hikmat artinya kita tetap fokus pada hal-hal yang benar. Raja Salomo menegaskan, bila kita memperoleh hikmat, maka akan memperoleh pengertian, kepandaian, dan pengenalan akan tentang Tuhan. Dengan demikian, kita dapat bersikap, berpijaksana dalam menjalani, dan mengisi kehidupan yang Tuhan anugerahkan, serta semakin kagum akan kuasanya yang ajaib. Sobat teruna, kita telah membaca dan mempelajari teks renungan saat ini. Marilah kita mengejar harta yang berharga, yang tak pernah usang oleh zaman, yaitu hikmat. Yang perlu kita lakukan adalah menghampiri Tuhan dalam kekudusannya. Kita memohon agar Tuhan memberikan hikmatnya. Lalu kita mempergunakan hikmat itu untuk kebaikan banyak orang. Kejarlah hikmat Tuhan, maka ia akan menjadi harta yang paling berharga dalam kehidupan kita. Demikian, memohon kita pada pagi hari ini, yuk kita minta roh kudus untuk menguatkan kita dalam menjalani Hari ini, sebagaimana ajakan renungan pada hari ini, yuk kita berdoa. Allah Bapa kami dalam Kerajaan Surga yang Kudus, terima kasih kami sudah menerima renunganmu pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memampukan kami untuk dapat mengerti akan renungan pada pagi hari ini. Ya Bapa, sentar lagi kami akan.